Ada kadiska sebagai gitaris, ada kabetran sebagai kahornis, dan ada karami juga Kariska sebagai liturgos. Nah, di pelayan Firman dan ke aktivitas nanti yang akan mengajar adik-adik ada Kak Astrid dan Kak Brigit di kelas TK. Lalu ada Kak Lenda dan Kak Rachel di kelas kecil, dan juga ada Kak Tasya juga Kak Babem di kelas tanggung. Nah.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 Bersukaria karena ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, "Bukankah Yesus berkata, 'Jamaah Ini, ini kelihatannya masih ada yang masih ngantuk nih kan, belum Ber bersemangat oh. kita nyanyi satu lagi satu lagu lagi yuk kita nyanyi lagu hatiku penuh nyanyian Tundukkan kepala, tutup mata Mari kita bersaat teduh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 Nah kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, pasti alkitabnya didisiapin kan? Kita buka dulu alkitab kita dari keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Ayo kata syaitan tungguin keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Udah ketemu? Kalau udah ketemu biarin alkitab kita tetap terbuka, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, kalau pagi hari ini Engkau sudah boleh bangunkan kami semua. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau berkati kami, biarlah kami boleh mengerti atas firman yang disampaikan oleh kata pada pagi hari ini. Berkati kami ya Bapak, inilah kami, Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo, Alkitabnya dikeluarin lagi, dibuka lagi tadi. Keluaran lima belas ayat 22-27 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari keluaran 15 ayat 22-27 Kisah di Mara dan di Elim Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut terbang terbaru lalu mereka pergi ke padang gurun sayur Tiga hari namanya mereka berjalan di padang gurun itu dan dengan mereka mendapat air ayat 23 sampailah mereka ke kemara tetapi ma, mereka tidak dapat meminum air yang di ma, itu karena pahit rasanya Itulah sebabnya de, dinamai orang tempat itu marah Ayat 24 lalu bersungut-sungutlah bangsa itu Kepala Musa kata mereka apakah yang akan kami minum Ayat 25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 Meng Tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau Sesudah itu, sampailah mereka di Elim Di sana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon korma lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah, Adik-adik, sebelum Katasyia memasuk dalam cerita firman Tuhan-Nya, Katasyia mau tunjukin beberapa foto dulu. Nah, Adik-adik tebak ya, kira-kira siapa aja mereka? Nah, ini gambar yang pertama. Ayo, pasti kenal dong. Siapakah dia? Siapa? Iya, beliau adalah insinyur Soekar Soekarno. Wah, pintar. Pasti anak kelas empat lima udah belajar ini di sekolah. Yang kedua, ayo siapa? Betul, Ibu Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya, nah ini siapakah dia? Ada yang kenal? Siapa? Iya, ini adalah Barack Obama. Barack Obama adik-adik. Selanjutnya, nah ini, ada yang tahu enggak? Siapakah dia? Kenal enggak? Ini adalah Donald Trump adik-adik namanya. Selanjutnya, yang terakhir. Nah, ini pasti semua tahu, ini pasti semua kenal. Siapakah dia? Iya, dia adalah Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi. Nah, adik-adik, kata saya mau tanya. Dari... Kelima gambar tadi yang udah kata saya kasih tunjuk, kira-kira persamaan mereka apa ya? Siapakah mereka? Iya, mereka adalah para pemimpin negara. Tadi ada uh, mantan presiden Indonesia, Pak Insinyur Soekarno. Terus mantan presiden juga, satu-satunya mantan presiden Indonesia yang wanita, Megawati Soekarno Putri. Terus ada mantan presiden Amerika Barack Obama dan tadi yang Donald Trump adalah presiden Amerika sekarang dan yang terakhir tadi Pak Jokowi dia presiden Indonesia sekarang mereka berlima adalah para pe pemimpin dunia yang hebat nah kata Syah hari ini mau kenalin ke adik-adik pemimpin yang hebat juga yang ada di dalam Alkitab tadi kita udah baca ada yang tahu siapa? iya benar Siapakah dia? Mu? Musa. Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian apa? Tanah Kanaan. Betul. Nah adik-adik, pasti adik-adik sudah -adik tahu dong cerita perjalanan dari Keluarnya bangsa Israel dari Tanah Mesir ke Tanah Kanaan. Katanya mau ulas sedikit nih. Mulai dari bagaimana penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel saat mereka menyeberangi Laut Teberau. Adik-adik, lautnya tuh kan luas banget. Mereka bingung, mereka udah dikejar-kejar sama tentara Mesir. Tapi di depan mereka ada laut, mereka harus gimana lewatnya? Gak mungkin berenang kan? Nah, Musa meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Lalu Tuhan Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Apa yang terjadi? Laut Tebrau-nya langsung terbagi menjadi dua. Ada tanah yang kering di tengah-tengahnya sehingga bangsa Israel bisa, bisa lewat. Nah, saat bangsa Eb. Saat tentara Mesir mengejar, mereka mulai masuk ke tanah yang kering itu, akhirnya laut menjadi satu lagi dan tentara Mesir akhirnya menjadi tenggelam. Mereka semua banyak yang akhirnya meninggal adik-adik. Akhirnya bangsa Israel selamat karena pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, sayang banget sama bangsa Israel. Nah, selanjutnya setelah mereka melewati laut Tebrau tadi, mereka pergi menuju sebuah e, gurun adik-adik. Nah, nama gurunnya itu adalah gurun syur yang kita baca hari ini. Mereka tiga hari lamanya di gurun syur itu adik-adik. Adik-adik tahu kan gurun itu seperti apa, padang gurun, enggak ada apa-apa, cuma pasir doang. Gimana cuaca atau kondisi di gurun? Wah kata Asya ekstrim banget, kalau siang waduh panas banget kata Asya, kalau malam hmm, dingin banget, terus persediaan mereka juga mulai berkurang adik-adik. Kira-kira di gurun ada warung nggak ya yang buka, Gak ada. Nah mereka persiapan eh, bahan makanan yang mereka bawa dari Mesir tuh udah mulai sedikit berkurang adik-adik. Mereka akhirnya uh, berada di suatu tempat yang bernama Mara, mereka melihat ada uh, mata air tuh adik-adik, sumber air. Wah senang bukan main, uh, mereka bisa isi persediaan mereka. Saat mereka mau uh, minum airnya, Bleh. ternyata rasa airnya pahit adik-adik, gak enak. Nah kita tahu ya bangsa Israel kayak gimana bangsanya yang keras kepala, teger tengkut. Tegar tengkuk suka bersungut-sungut. Ya udah, saat mereka ketemu air yang rasanya pahit, marah mereka bersungut-sungut. Mereka kesel, mereka bilang ke Musa, 'Musa, ini gimana kita mau mati kelaparan di sini?' Akhirnya pahit rasanya nggak bisa kita minum. Gimana nih gitu kan? Nah, Musa mendengar keluh kesah dari bangsa Israel, akhirnya Musa apa yang dilakukan oleh Musa. Dia pergi berdoa kepada Tuhan Allah. Musa berseru-seru, 'Tuhan Allah, tolong apa yang harus saya lakukan.' Nah, Tuhan Allah yang adalah pemimpin sejati memberikan uh, petunjuk kepada Musa. Itu ada sepotong kayu, kamu ambil sepotong kayu itu dan lempar ke air, masukkan ke dalam air itu. Musa, apa yang dilakukan? Ia diikutin. Musa kan taat. Musa pemimpin yang taat. Dia dengar-dengaran sama apa yang Tuhan Allah katakan. Maka saat Tuhan Allah bilang ambil sepotong kayu itu, Musa ambil sepotong kayunya, dia masukkan ke dalam air itu. Dan apa yang terjadi Adik-adik? Iya, airnya berubah menjadi manis, bisa di bisa diminum. Akhirnya mereka semua bisa minum, bisa uh, menghilangkan kehausan atau dahaga mereka. Nah, Tuhan begitu luar biasa menunjukkan kuasanya lewat kepemimpinan Musa. Musa dengar keluh kesah bangsa Israel, dan dia nggak nggak mikirin sendiri tuh, kira-kira apa yang harus saya lakukan ya? Tapi Musa mau untuk meminta pertolongan bantuan dari Tuhan Allah. Saat bangsa Israel mengeluh, Musa bertanya sama Tuhan Allah apa yang harus saya lakukan. Dia selalu bertanya sama Tuhan Allah. Nah Tuhan Allah memberitahukan petunjuk-petunjuk untuk Musa sehingga bangsa Israel bisa selamat karena e, kepemimpinannya Musa. Nah setelah mereka e, berangkat dari Mara, mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Elim adik-adik. Di Elim itu enak banget. Ada 12 mata air, airnya bisa diminum semua, sama 70 pohon kurma Mereka bisa e, dapat minum, mereka bisa dapat makan, akhirnya mereka berkemah di sana adik-adik, mereka tinggal di sana. Nah, luar biasa sekali penyertaan Tuhan Allah memimpin bangsa Israel lewat Musa. Kenapa Musa jadi pemimpin yang hebat banget ya? Kuncinya apa sih? Karena Musa itu dia mau taat, terus dia juga setia sama Tuhan Allah, dia patuh sama perintah Tuhan Allah. Saat dia memohon minta pertolongan sama Tuhan Allah, dia denger-dengeran, dia patuh saat disuruh ambil sepotong kayu, dia ambil sepotong kayu itu saat disuruh untuk mengangkat tongkatnya waktu di laut teberau, dia mengangkat tongkatnya. Nah Musa juga percaya akan kuasa allah bahwa Allah adalah pemimpin yang sejati, bahwa Allahlah yang berkuasa atas hidup Musa dan bangsa bangsa Israel. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar kalau Tuhan Allah bisa nih memilih atau memakai siapapun jadi pemimpin. Siapa ya orang tua kita memimpin kita di rumah, nama mama sama papa. Terus guru-guru kita, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kakak-kakak layan, bapak ibu pendeta. Bahkan Tuhan pun bisa memakai adik-adik menjadi seorang pemimpin. pemimpin. Menjadi pemimpin dari hal yang kecil. Pimpin doa makan di rumah, siapa yang sering pimpin doa makan di rumah? Atau pimpin doa mau tidur kalau misalnya bareng sama adik atau sama kakak? Bisa. Atau siapa di sini yang suka kalau misalnya di sekolah minggu kan kita doa syafaat kadang suka tunggu-tungguan ya. Lama nggak pulang-pulang cuma gara-gara nunggu nggak ada yang mau doa syafaat. Nah tapi adik-adik bisa nih menjadi contoh, menjadi pemimpin. Mau tunjuk tangan duluan, aku kak yang mau doa. Nah itu juga adik-adik bisa lakukan, itu tandanya adik-adik bisa menjadi pemimpin. Nah, sekarang katanya mau tanya siapa di sini yang jadi ketua kelas di kelasnya atau pernah jadi e, ketua kelompok belajar. Nah, itu juga adik-adik udah jadi pemimpin. Terus kalau kita jadi pemimpin jadi ketua kelas Ya, kita harus jadi ketua kelas yang mau dengar apa pendapat teman-teman kita. Kita harus jadi ketua kelas yang jujur, yang datangnya tepat waktu. Kalau mau ke sekolah atau ke masuk ke ruang Zoom, jadi contoh yang baik, adik-adik berprestasi yang baik, dapat nilai yang baik. Terus, adik-adik juga um, selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, hari ini kita jadi mau diingatkan sama Tuhan lewat. Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel Kita juga bisa jadi pemimpin yang baik Dengan gimana caranya harus taat sama Tuhan pastinya Harus rajin ibadah, rajin berdoa, saat teduh Supaya kita bisa tahu apa ya yang Tuhan mau Dan kita tahu apa ya yang baik, mana yang baik yang harus aku lakukan Terus kita juga jadi pemimpin harus yang jujur, yang berani suka menolong mau mendengar dengan baik harus jadi contoh yang baik, harus taat dan takut akan Tuhan, bisa kan? bisa dong tadi ya dimulai dari yang kecil aja pimpin doa, makan di rumah terus mau jadi yang pertama untuk doa syafaat, diimpa nggak malu-malu, nggak nunggu-nunggu temen jadi ketua kelompok kalau teman-teman yang gak ada yang mau malu kita beraniin diri untuk jadi pemimpin, jadi ketua kelompok oke okay? ya inilah firman Tuhan hari ini adik-adik semoga adik-adik bisa jadi pemimpin-pemimpin uh, yang baik jadi contoh yang baik dimanapun adik-adik berada ya nah setelah ini kita mau bikin aktivitas nanti aktivitasnya akan dibantu sama kababam Jangan lupa adik-adik kerjain ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya sekarang dengan Kak Babam kita akan bikin aktivitas. Nah sebelum aktivitas tadi Katasia bilang gimana kita menjadi seorang pemimpin. Nah aktivitasnya kita siapkan dulu bahannya. Bahannya itu adik-adik itu ada dua kertas... Dan juga origami. Oh kertas iya, kalau enggak ada itu pakai karton. Oke adik-adik karton. Kartonnya kalau bisa warna putih ya adik-adik ya. Oke. Ya alatnya itu ada gunting. Nah adik-adik kalau yang takut pakai gunting boleh minta bimbingan orang tua untuk pakai guntingnya ya. Yang kedua ada double tip. Ketiga ada sedotan. Nah sedotan ini... Adik-adik potong jadi dua. Dan yang terakhir itu ada tulis berupa pensil warna atau krayon. Kalau adik-adik nggak punya pensil warna, adik-adik boleh pakai krayon. Nah, cara buatnya adik-adik potong karton menjadi seperti persegi. Nah, setelah menjadi persegi, nanti adik-adik akan masukkan dotanya itu ke ujung masing-masing karton. Nah sedotan yang dimasukkan itu ada tujuh ya adik-adik, tujuh sedotan. Jadinya nanti akan seperti ini. Satu dua tiga empat lima enam tujuh. Nah adik-adik boleh tambahkan satu sedotan lagi di bawah untuk pegangan adik-adik. Nah di setiap di setiap ujung sedotannya adik-adik, adik-adik harus tambahkan eh, apapun itu bentuknya dengan menggunakan kertas origami kalau Kababam di sini Kak, Babam disini, Kak Babam kasih hati gambar kelinci gambar manusia semangka mobil ikan dan juga es krim nah nanti kalau sudah jadi adik-adik tujuh gambar ini akan adik-adik tulis dengan berkaitan dengan firman Tuhan yang keatasnya bawah tulis how to be a leader adik-adik tahu kan bahasa Inggris ya bagaimana menjadi seorang pemimpin nah Adik-adik, tulis di masing-masing tujuh gambar kecil ini. Uh, tulisnya sifat-sifat seorang pemimpin. Gimana, Kak? Contohnya, apakah satu jujur, dua suka mendengar, tiga suka menolong, dan lain-lain? Nah, adik-adik, adik-adik, boleh sekreatif mungkin. Gak usah ikutin gambar Kak Babam. Nanti, adik-adik boleh uh, bikin gambar apa aja. Setelah itu, adik-adik, tulis sifat-sifat seorang pemimpin. Adik-adik tulis di sini. Nah kalau sudah selesai adik-adik, adik-adik nanti tinggal foto. Jangan lupa ya dikirim ke grup WhatsApp pelkat PA GPB Shalom Depok. Ya itu aktivitas uh, untuk anak kelas tanggung. Ya sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik gimana nih firmannya? Dapat dimengerti semua kan?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 yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, kakak-kakak di sini nggak bosan-bosan ya untuk mengingatkan adik-adik untuk mengisi absen di kolom komentar dengan format nama, spasi kelas, dan sudah beribadah. Contohnya, Rizka, kelas TK sudah beribadah. Jangan lupa ya. Warta PA yang ketiga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 Tadi kita sudah bernyanyi mendengarkan firman, kasih persembahan, dan memberikan aktivitas. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kumpulkan aktivitasnya dan dikirimkan di grup Pekat TA Shalom. Kiranya firman Tuhan tadi menuntun kita untuk menjadi pemimpin seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Untuk itu, Kariska mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri.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 Kita udah nyanyi, kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah kasih persembahan Wah gak kerasa ya, sekarang kita udah mau selesai ibadahnya Oh iya Kak Tasha mau ingetin lagi, jangan lupa aktivitasnya yang udah dikerjain difoto, terus dikirim ke grup WhatsApp LKPA, nanti Kak Tasha sama Kak Babam lihat ya Nah sekarang kita mau bersatu dalam doa, kita mau tutup ibadah kita Mari kita bersatu dalam doa Bapak yang baik mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah boleh menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami sudah boleh belajar bersama-sama untuk menjadi seorang pemimpin seperti Musa. Biarlah kami Tuhan, boleh Tuhan selalu bimbing agar kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Dari mulai hal yang kecil di rumah kami, di lingkungan sekolah kami, di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, inilah kami, kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami yang ada di rumah mereka bersama-sama, dengan keluarga mereka, kiranya Tuhan boleh selalu memberkati mereka dengan segala kesehatan yang baik. Kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan boleh sertai kami selalu. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.